update dan terhadap seputar leslar tentunya menemani santai pagi kalian saat ini gue akan memberikan informasi terbaru menarik seputar idola kesayangan kita keunggahan pertama persahabat ya, kita lihat. Di sini tentu kita mendapatkan info bahagia dari Pak Otis Hijari persahabat di akun instagram pribadinya yang mana semalam menginfokan bahwa Cinta Abadi Leslar akan kembali hadir Pot kedua persahabat ya Tetaplah setia bersamaku Yang akan tentunya disiarkan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hari ini persahabat ya Jangan sampai ketinggalan Jangan sampai terlewatkan Ini momen yang sangat luar biasa Karya dari Leslar Entertainment ada kalimat caption yang dituliskan oleh Pak Otis di situ mengatakan, Cinta abadi Leslar tetaplah setia bersamaku minggu 22 Agustus 2021 jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Duh gemas banget tidak Lesti udah mulai kode-kode nih ke kakak Bilar biar buruan bisa diajak honeymoon. Wow, Masya Allah bersahabatnya. Tapi kau tiba-tiba muka dede jadi gak enak begitu ya gara-gara kakak Bilar bawa-bawa keluarga dede. Duh apa dede Lesti merasa tersinggung. Saksikan keseruan kisah pasangan Rizky Bilar dan Lesti kejuara dalam Cinta Abadi Leslar. Tetaplah setia bersamaku persahabat ya. Ini tayangnya setiap hari Minggu ya persahabat ya Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah setiap hari Minggu kita akan menyaksikan acara Cinta Abadi Leslar di Antv setiap Hari Minggu, persahabat ya, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, masya Allah luar biasa. Selalu doakan yang terbaik untuk idola kita. Untuk selanjutnya, persahabat ya kita, keunggahan dari Lesti sebelumnya mengunggah sebuah postingan foto cute ketika di momen acara paling bahagia Dede dan kakak Bilal. Tentu persahabat ya kita lihat di sini untuk like-nya sudah hampir 2 juta live para ya Masya Allah luar biasa ini Lesti Lesti banyak sekali tentunya yang sayang banyak sekali yang cinta kepada beliau Masya Allah luar biasa mudah-mudahan tentunya kita sebagai fans sejati Lesti tetap kompak dan solid untuk selalu mendukung Lesti maupun Rizky Bilar kita lihat persahabatnya tentu dalam postingan tersebut banyak sekali komentar, banyak sekali tanggapan Jadi kita lihat ada komentar dari akun Benu Sorumba mengatakan Wanita Soleha suksesnya sayang buat hari ini, I love you anak baik, Masya Allah Kak Benu ikut berkomentar dalam postingan Dedek Lesti Komentar yang sangat luar biasa support dan dukungan Selain Kak Beno, bersahabat ya. Kita lihat juga di sini, mengejutkan ada tentunya komentar dari akun Bara Masud ya, Masya Allah, Bara Masud di sini mengatakan, Wish U, a life full of happiness." Barakallahulakumah, masya Allah bersahabat ya. Terima kasih para mas'ud yang sudah mendukung, support buat idola kita persahabat Mudah-mudahan tentunya doa baik selalu terkabul Dan kita selalu mensupport Lesti dan Rizky Bilar Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah moment spesial semalam persahabat ya ketika dedek Lesti dan Abang Bilar Ingin tentunya pulang nih Allah di acara konser takdir cinta Leslar dan kita tiba, tiba Rara tentunya tentunya teriak persahabatnya memanggil Dedek Lesti aduh Masya Allah Rara tentunya nggak mau dicuekin persahabatnya. ya aduh luar biasa memang hubungan Rara dan Dedek Lesti luar biasa membuat kita semakin bangga Masya Allah kita selalu bangga kepada mereka Mudah-mudahan mereka selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang dan berikutnya, kita lihat juga. Ini adalah momen ketika Rizky Pilar selalu cium Dede Lesti ke Johor. sahabatnya? Di lagu takdir cinta pun, Masya Allah, tentunya nggak mau kehilangan, nggak mau jauh dari Dede ya, <giranya> Cute banget, selalu dicium, selalu dicium terus ya. Masya Allah, luar biasa membuat iri para jomblo. Mudah-mudahan, tentunya kebahagiaan selalu kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Pilar. Berikutnya, kita lihat juga. Alhamdulillah, para sahabat ya, untuk tentunya musik video Lesti dan Bilar, duet lagu takdir cinta ini di Indonesia sudah di tiga trending. Masya Allah, para sahabat ya, baru 9 jam saja tentunya sudah masuk di tiga trending ini. Sebentar lagi bisa nomor satu, mudah-mudahan kita tetap kompak dan solid mendukung karya-karya dari idola kita, selain di Indonesia tentunya di Taiwan juga persahabat yang sudah masuk di 36 trending luar biasa tentunya mudah-mudahan saja keberkahan kebahagiaan selalu diberikan kepada hubungan Lesnar dan kita selalu support yang terbaik berikutnya kita lihat juga ada unggahan spesial yang mana di sini ada sebuah dari IGS nya Kak Lintar dan Bang Diri persahabat ya di sini Kak Lintar numpang di mobil Bang Eno masya Allah tentunya berarti Pak Bos di situ satu mobil berdua, masya allah romantis banget pengantin bang baru nih ya. <laughs> dan bandir mengunggah sebuah postingan ada pertanyaan ke bang Deri bang Deri kakak sama dedek pulang ya? Banyak banget yang tanya dan bilang Leslar pulang tuh. Boleh dong kata bang Deri mereka malam mingguan pertama jadi istri ya. Lekiyut <laughs> banget sahabat jadu ya, akan selalu mudah-mudahan sehat. Untuk pasangan pengantin baru dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua, para fans, lesland lovers, kita masih menunggu kejutan itu. Tetap panten channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Ini adalah informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Menuju terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.